Udah gue aja yang pegangin, aman kok, tenang Di tangan gue paket tuh aman gitu Orangnya kagak <laughs> Baru gue ngomong kan Di tangan gue tuh paket aman, orangnya kagak Bro, bro, bro, bro, bro, bro, Paket gua bro, bro, bro, Paket gua bro, enak aja lu mau bawa, enak aja nggak boleh Kalau kalian pengen tanya gitu kan, maling paket online tuh kayak gimana Ya itu, baru sebentar jadi sama gue So, halo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Vian di sini dan kita hari ini bakalan mainin totally reliable delivery service. Uh, meskipun judulnya totally reliable, tapi kita tahu ini pasti tidak reliable dan ya guys, intinya sih ini tentang pengiriman paket dan ya pasti banyak sekali hal-hal yang konyol di sini guys. So, tanpa basa-basi lagi, let's get into the game di sini gue bakalan nyoba aja online karena tadi gue nyoba lokal dan nggak bisa masuk tanpa minimal empat orang ya dan di sini gue juga beli server Asia kita langsung klik join aja guys I mean like gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan di game ini by the way jump shift run ya kontrolnya biasanya cuman gue bingung kenapa ada grapple grapple Nah, kira kita udah masuk ke game ya Welcome to your first day on the job, your first delivery is market with this icon Oh my god Bahkan kita sebenernya gerak ini aja nge-lag ya Karena gue gak tahu kenapa sih yang jelas ini Magal nge-lag New recruit get to work by pushing the joystick on this machine Oke. Okay. LMB or RMB to to grab Gimana cara? Oke okay, sip First timer It's a first time for everything Oh my god Wait Kenapa ada tamu di luar ya Sorry atas gangguannya karena gue juga nggak tahu itu siapa orang yang barusan ngetok-ngetok pintu kamar gua. Bukan pintu kamar gua actually, gerbang gerbang rumah gua dan gua nggak tahu, nggak tahu tujuannya apa. Di tuh LMB. Ya, yeah, kita udah to grab. Terus kita bisa naikin tangan kan ya pakai E. Nah, sip, kita udah ngambil dan kayak tadi paket gua dicolong. ya Demet, ini kita grapple tuh maksudnya megang kali ya. Kita angkat bisa nggak? Angkat todonya. Oke, okay, sip. Nah, nah, sip. Deliver to the security kiosk. Oh, di situ ya. Kenapa jalannya kayak karet gini ya ampun. Nah, taruh di sini ya. Duit. Oke, okay, sip. Nah, sip. currency Bos, oh, no. gak dapat duit dong kita. Oh my god, ini gua nge-lag banget ya ampun. Coba kita lari dulu lah ya. Looking for another delivery. There's a new one mark nearby. Where is it? Oh, itu ya. Oh, ini ya. Oke, okay, di sini berarti kita bisa klik ini. Ya ampun. Um, oke. Okay. Please jangan peluk-peluk kotaknya. Oke, okay, kita pakai tangan kanan, kita angkat dulu tangan kanannya. Extra staples. A lot of staples from the office. Oke, okay, kita udah dapat ininya dapat delivery, kita ambil dulu deliverynya, lalu kita taruh di truk ya sepertinya ya. 100% delivery itu. Oh Delivery itu di office. Oke kita taruh di sini. Nah, sip. ngomong-ngomong -ngom, ini mobil cuma roda tiga, Kita nyetirnya gimana by the way? Enggak, jangan tanyakan soal nyetir dulu lah. Kita jalan aja belum bener, Kamu on, dia bakal nyangkut di atas situ dong. Oh god. Office-nya di mana? Oh di situ ya. Sisa 54 meter lagi belokin ke. Oh my god. Kenapa enggak bisa? Alah. Well, <laughs> I'm in a very bad situation right here Ya kalian bayangin gitu kan kalau Sunday gue disuruh ngirimin paket kalian That would be interesting <laughs> Please take it Oke okay, pakai satu tangan juga boleh Angkat dulu tangannya ke atas Raise arm Nggak kuat kah? C'mon taruh di sini ya Tambah gue lompatnya Oke okay, sip Ya orangnya masuk Kotaknya kagak Kenapa ada payung di sini by the way Oke okay, sip ada yang ngebantuin kita naik mobil ya kayak... Yaudah kita masuk di bagasinya aja kok gitu Sabar sabar sabar sabar sabar sabar jam, Jangan jam, masalah jalan bro Bro, bentar bro, gua belum naik, ya ampun. Astaga naik ya eh, sobat naik-naik-naik emote. Udah, udah. Sip, sip, sip. Oke, okay, sip. Dah, jalan sono. apa yang jatoh? Ya Tuhan, guuuu Kenapa, <tuh> Kenapa ada penutup selokan di tengah jalan bikin woi gue ditinggal dong Oh my god <tuh> Oi, paket gua coy Waduh oh apaan tuh tiba-tiba mental dong, anjay woi paket gue dibawa kemana? Wajay <tuh> woi <tuh> kampret <tuh> Dia bilang, yee, gaduh. please jangan ngelindes tutupnya hidran lagi, jangan ngelindes tutupnya selokan, mending ini gue pegangin aja kali ya, supaya dia nggak tahu jatuh gitu kan, biasanya sih kotaknya nggak kenapa orangnya yang jatuh sekarang, hahahaha, <laughs> <laughs> ya, pengiriman kok kayak gini banget, ya ampun, astaga, oke okay, sini-sini, kita naikin balik kita naikin bareng, iya <laughs> jangan, <laughs> <laughs> Udah, udah udah udah kenapa udah taro yo <laughs> udah udah gue pegang gue pegang gue pegang gue pegang lu nyetir aja lu nyetir aja sono lu nyetir aja lu nyetir aja pegangin. Gapapa, gapapa, gapapa. gue pegangin nggak apa-apa udah nggak apa nggak apa apa udah gue aja yang pegangin aman kok tenang di tangan gue paket tuh aman gitu orangnya kagak <laughs> baru gue ngomong kan di tangan gue tuh paket aman orangnya kagak <laughs> Tuh, dia rebutan lagi gitu. Oke, kita gitu loh. Gue gak nyangka loh, game, game kayak gini bisa bikin gue ketawa. Oh my god, gue jatuh. Gue <laughs> gak, gak bisa gerak dengan benar gitu loh. Oke, okay, oke, okay, dah oke okay. Iya, Bentar, Pak. Sabar, Pak. Berat <laughs> badan gue juga berat. udah kita duduk kayak gini aja. Oke, okay, guys, that looks like a comfortable position to be in. <laughs> Kok paketnya hancur? Oke okay, siap, naik helikopter guys Bentar, ini kenapa teman gue pakai forklift? <laughs> Oke-oke, okay, okay. gue pengen coba naik helikopter Sabar-sabar-sabar Gue pengen coba naik helikopter Bisa nggak kita nyampe? Oke okay, kita pegang aja guys helikopternya Kayaknya kayak kita bisa megang helikopternya dan aman guys di sini guys Coba kita <laughs> Gila, gimana pun, ini bukan cara mengendara yang aman guys No, don't try this at home. This is not even safe at all. Dan gue bahkan nggak tahu sebenarnya kita mau ngirim apa, paketnya di mana, kenapa kita naik helikopter. Oh my god, overweight, overweight, overweight. Mayday, mayday, mayday, mayday. Helikopter mau jatuh, oh enggak jadi. Terus kenapa mereka malah jadi titan ikan di sini, bapak? Ini bukan adegan Titanic Ya mungkin bisa demikian Tapi ini bukan kapal And I'm here just hanging around Chilling Melihat mereka yang Oh no. <laughs> Oh my god, ini helikopternya mau jalan kemana? I mean like ini pilotnya sambil kayang dong. Kalian pernah gak sih ngeliat he pilot helikopter tuh sambil kayang? Dan kayaknya dia seneng banget ya dengan posisi kayang sambil nyetir helikopter. I mean like ya saatnya kita menjatuhkan diri sepertinya. I mean like kita udah nggak tahu kita oh, di bok mana bayi. Oh no. Oh. Oke, okay, pilotnya hilang, pilotnya hilang, pilotnya hilang, pilotnya hilang. Dan kenapa helikopter mantul-mantul gini? Well good, kita balik dulu ke, ya ini new delivery dan seperti kita harus menggunakan helikopter. Terus kenapa? Tujuannya harus udah di sini. Cerita musik ngantar nenek-nenek ya. Coba, coba, coba, coba, coba. Gue mau, gue mau mencoba hal konyol. Coba, coba, coba. Nenek-nenek sini, sini, sini, nenek, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini. Atau jangan-jangan ini nenek-nenek orang ya? Kemun, kemun, kemun, kemun, kemun, kemun. Oh iya itu orang. Pake gue buat naik helikopter tuh di mana? Oh my god. Kenapa lo malah pegangan tangan sama gue? Terus helikopternya hilang kemana? What? Please jangan narik gue atau Bambang Astaga, di smackdown dong gue sama dia Oh my god, di smackdown dong gue Sejak kapan nih game jadi game smackdown bapak? Ni, let me go, damn it, Let me go, dammit <laughs> Nah, gue lempar Gue mau lempar dek ke sungai, bisa gak ya? Gue mau lempar dek ke sungai, bisa gak nih? Bisa lempar, Bisa gak nih gue lempar dia ke sungai? <laughs> <my God. laughs> Bisa loh, <laughs> oh my god, what the heck are we even doing you <laughs> Kita kita kembali kita kembali ke tujuan awal guys kita kita mau nganter barang guys uh, ya kita mau nganter barang kita naikin aja ini. Eh kok nggak ada anjing hilang goblok? Nah, delivery cancel, oops, maafkan saya. Dude, ini orang ngapain sih megang-megang gue ya pun, udah-migir-migir-migir-migir-migir. Gue, mau nganterin barang lu, ngajak gue berantem mulu ya kan? Udahlah, gue mau, gue mau, gue mau pergi gitu loh. udah migir migir migir migir migir migir migir migir Minggir Migir kowe, aduh, paket aja nih jatuh kan? Oh, di sini ada truk loh payah, udah kita masuk, kita pakai truk ini ya lo gitu ya. Looks like kita bisa mengendalikan truk dengan lebih baik, harusnya, seharusnya, yang sebenarnya gue agak ragu juga sih. Tuh kan, nih orang tuh ngajak ngeribut mulu gitu loh nih kenapa jadi rambo royal gini eh eh eh bro, e, eh bro eh, eh, eh, eh, eh. bro bro bro bro bro bro paket gua bro bro bro paket gua bro enak aja lu mau bawa enak aja nggak boleh enak aja lu mau ngapain lu di di di di di di di di di di di di bawa kabur dong ngapain heads Ini nih guys, contoh maling paket nih guys. Jadi kosan sandera kalian ada yang beli belanjaan online begitu, paketnya kemalingan ya kayak gitu tuh guys. Kalau kalian pengen tanya gitu kan, maling paket online tuh kayak gimana? Ya itu baru saja terjadi sama gua. Nah, oke, okay. disuruh nganterinnya kaleng gas guys, tapi disuruh bawanya pakai helikopter ya? Eh, Jatuh tuh? This looks like it's gonna be a lot of fun, I guess. Ngendalin helikopternya guys, bisa nggak ya? Ya bisa sih guys, tapi ya kayak gini helikopternya, I mean like. Gua harus nganter kemana by the way? Look at how pro I am Lihatlah betapa jagonya gua ngantar Nganter kaleng gas pakai helikopter Best helikopter driver gitu kan Ehh, uh, 142 meter lagi berarti gua mesti sedikit lebih maju Oh my god Tangan kanan gua kan yang megang ya Berarti gua harus lepas klik kiri Oke okay, oke, okay. harusnya bisa landing dengan pas Landing dengan selamat Where do I sign? Uh, ya maaf pak, paketnya hilang ke kecelakaan helikopter. Jadi paket bapak meledak apa ya? Oh, I really ya Ya sama-sama ya pak. <laughs> Senang bekerja sama dengan. <laughs> God, this game is a joke. Alright guys. Kayaknya untuk sekian dulu untuk total reliable delivery service ini Ya, ini sepertinya simulasi ketika kita menjadi kurir Kurir profesional Sangat-sangat profesional sekali Terima kasih untuk pengalamannya Appreciate it <laughs> Hey guys, kalau sudah suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Entah game apa yang kita mainin selanjutnya Thanks for watching guys Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe I'll see you again next video. Thank you for watching. Happy gaming bye. -bye! <coughs> What is that?